Terlalu banyak kisah yang masih ku Terlalu banyak rindu yang masih tersimpan rapi di hati Walau kini terpisah jalan Pisau takdir telah memisahkan Dan ku coba bertahan dengan sisa rasa cinta Coba tuh pembunuh sunyi dengan nada piano yang masih berbunyi dalam harinya sapi hanyut dalam melodi Diri hati ini dan ku coba bernyanyi dengan sisa harmoni hati ku ungkapkan rasa cinta tak tahu di mana Mengapa Tuhan pertemukan Jika akhirnya cinta memisahkan Dan aku pun sudah terlalu lelah Sudah cukup ku mengalah Mengapa cinta menyatukan raga Bila kebencian memenuh rasa Sudah cukup ku berjuang Dan kini ku harus pulang Sebabku rasa percuma dan cinta tak lagi ada. Semua percuma, uhh, semua percuma. Uh, Kucoba tuh pembunuh sunyi ada piano yang masih berbunyi Dalam hatinya sepi hanya dalam melodi Diri hati ini Dan ku coba bernyanyi Dengan sisa harmoni hati ungkapkan rasa Cinta tak tahu mana. akhirnya cinta memisahkan karena aku pun sudah terlalu lala Sudah cukup ku mengalah Mengapa cinta menyatukan raga Bila kebencian membunuh rasa Sudah cukup ku berjuang Dan ku berjuang